harus ketemu lagi di channelnya simuni kali ini kita akan bikin sebuah portal untuk grill masuk cari nether quartz ya itu untuk bahannya ngebuat observer yang pasti sih teman-teman ikuti aja terus lanjutkan channelnya dan standby di simuni Oke, okay, kita udah masuk nih di portalnya yang menyeramkan <laughs> Ini kita cari nether Squad ya Yang jelas sih batuannya berwarna putih Itu udah jelas dari menunya yang ada di observer Kalian bisa cek juga untuk bahannya observer Itu adalah alat sensor yang bisa membuat otomatis mesin Biar kalian gak perlu repot-repot lagi untuk farming tanamannya Kita jalan-jalan sebentar dulu ini kayaknya harus kita bunuh semoga ada dropan yang bagus nah itu pedangnya tuh gold nah, satu lagi oke okay. cepat-cepat balik dah <laughs> ini hati-hati ya di sini karena memang mapnya agak membingungkan jadi kalian harus benar-benar uh, ngecek banget lokasi kalian pada saat membuat portalnya dan saya pernah coba untuk portalnya begitu masuk di sini, terus bikin lagi ya portal baru. Uh, itu keluarnya bukan di tempat yang sama bro. <laughs> Nantilah kita praktekin ya yang, yang jelas sih sekarang saya harus cari dulu ini batuan etar quartz kuatnya. Nah ini nih ada lu laper. oke okay, full amunisi hati-hati kalau mau masuk sini kalian udah siapin juga armornya ya jangan sampai kalian mati konyol udah jauh-jauh nggak -jauh, taunya mati <laughs> nah ini ada leather skuadnya yang putih-putih ini ya untuk teman-teman yang baru gabung makasih banyak kalian udah benar-benar amanah dan saya pasti tengok balik kalau yang punya channel kasih clue aja dan yang baru main kalian bisa ikutin aja langsung episode ke-8 yang saya anggap teman-teman semua udah paham pemain baru sama seperti saya udah mulai agak pintar dan pastinya juga menikmati permainannya ya. Ini kebenaran aja, ini skin pack -nya adalah plastik ya, dunia plastik. Jadi gak jauh beda paling hanya tampilannya saja. Jadi teman-teman mainin di map standar juga sama. Oke, okay, selamat malam. Oke, okay, kali ini kita akan bikin observer, bahannya udah ada. Kita harus bikin 3 biji. Ini rencana saya mau bikin untuk di mesin sugarcan karena memang agak berabe juga ya. Sugarcan itu lambat banget tumbuhnya dan lebih baik kita biarkan dengan mesin otomatis ini. Nanti kita bikin dan saya pengen ngasih lihat juga ini stone cutter fungsinya seperti apa dan efektif atau enggak ya nah ini uh, apa anvil ini kalian kalau mau pakai lebih baik di senjata yang bagus ya karena bisa habis itu bisa hancur jadi sayang juga ya ininya uh, ironnya oke okay, ini stone cutter coba kita bikin tangga ya tangga ini Oke, satu, dua, tiga, empat, lima Oh, enam bro 6 ya Ini sesuai dengan jumlah yang kita masukin Nah, sedangkan kalau pakai crafting table Ini dia butuhnya ada 6 Dan keluarnya cuma empat Selisih dua uh, batu ya Oke, okay, itu A few moments later Huh? Aduh ma Bro kawan-kawan semua mohon maaf barusan mati lampu ternyata ini tiba-tiba maaf saya hancur. What? Aduh kacau kita harus keliling. Ya ampun peternakan saya dan sebagian rumah saya habis kayaknya. No, God. Ini lubang dapat siapa? Allah. Waduh, hati-hati ya kalian harus punya nya uh, Aduh, bener. Tanaman saya juga hancur. Aduh, pada hilang. Kayaknya saya harus masuk lewat jalan mana ya? Ini kita tengok apakah masih ada yang selamat <laughs> di gua kita. Kalian harus backup ya, hati-hati. Kalau memang ini di copy word aja, kalau misalkan main di pocket edition ataupun di PC ya, yang pasti sih di PC ini karena saya main di PC tiba-tiba mati lampu pas lagi load uh, gamenya ya beginilah jadinya dan armor Star Eclipse saya pada hilang sebagian tiba-tiba ini seperti kayak restore ke uh, sepan yang lama Aduh jauh juga ya tutup dulu takut ada zombie oke okay, periksa Oh iya ini masih ada bro Aduh, bersyukurlah Ya ampun, itu sampai jebol setelah Oke, okay. oke, okay, oke okay. Diamond saya selamat dengan sedikit eh, iron ya Untuk bikin senjata, itu yang paling penting sih Oke, okay, ini rampasan kita sebagian <laughs> Aduh, ya sudah kita tidurlah bro Semoga ini mimpi doang Selamat malam. Ya ampun benar terlalu realistis. <tell> Mandi dulu biar seger dan saya harus coba cek ke bawah. Oke, okay, itu lihat ada monster juga yang lewat. Enggak apa-apa, kita dingin aja, lewat pinggir. Saya sengaja bawa tanah agak banyak. Dengan harapan semoga nanti bisa tanaman di bawah ya. <tell> Ini bolong, loh. Langsung tembus sampai ke, ke kedalaman satu, kayaknya ya. Nanti kita coba, kita bikin kedalaman nol. Yang jelas sih, saya mau panen dulu ini permata. Nah, ini dapat diamond. Hmm, uh, mantap banget. Lebih mudah ya, saya bisa contek ini. <laughs> bisa lihat tuh permata-permata di bebatuan. Nah, dapat lagi, diamonku, monkuh uhuh. Ya, walaupun agak bete Tapi ini sedikit menghibur ya Untuk melanjutkan terus jurninya Di map plastik Pack ini ya Oke, okay. lumayan dapat 5 biji Oke okay. Mantap, mantap ini saya cari bahan buat bikin rumah yang bagus tapi ternyata nggak gampang ya jadi teman-teman saya sangat salut sekali kalau yang bikin rumah di mode survival dengan e, apa bentuknya yang bagus ya kalau di kreatif mah ya nggak usah diomongin lah banyak ribuan youtuber oke okay, kita panen lagi batubara ini kayaknya harus jadiin basecamp kita aja karena sangat besar sekali e, lubangnya untuk sementauan lah biar diem agak pitstop lah pitstop. <guluh> saya udah bawa kasur juga jadi tenang simpenin barang dan juga bikin peralatan Hey, ternyata lubangnya besar Oke okay, ini dia Lapak kita untuk bikin rumah Saya tadi beberapa kali Untuk berkeliling Oke okay. Ini udah saya ratakan Sedikit dari tanah aduh itu monster itu apa gini susah ini hati-hati teman-teman untuk Enderman ini dia bisa ngilang jadi kalau misalkan kalian nggak punya armor agak tebal ini bahaya ini tiga kali aja sih nah ini dapat dropannya Ender Pearl nggak tahu buat apa nanti kita cari tahu teman-teman yang udah tahu dan lagi nonton eh, kasih komentar aja cepet-cepet ya buat informasi sharing biar teman-teman yang lainnya juga cerdas oke okay, kita bikin apa ini lampu siap berangkat nah ini yang paling penting karena saya ada di dasar nol dan kedalamannya satu tadi nol kalian bisa cek sendiri tadi nol oke okay, kita harus cepet-cepet tutup karena barusan juga ada monster yang turun ternyata jadi kita harus amanin dulu aja saya nggak bisa bikin rumah yang bagus sekali tapi yang penting aman oke selesai tanamannya udah ada juga itu buat kita cari makan nah makasih banyak yang udah nonton thanks for sharing and dan kita lagi bikin mesin juga untuk potong kertas nanti dan saya harus nutup ini lubang besar Terima kasih banyak yang udah support di tetap standbykan aja untuk di episode selanjutnya. Dadah bye. -bye.